Cover Rumah Singgah oleh Leslie Kejora Masya Allah ini suaranya menggelegar Dan suara Buddha Leslie memang tidak pernah mengecewakan Selalu membuat kagum pendengarnya Yuk ramaikan kita booming dan trendingkan lagu Buddha Leslie Kejora Cover Rumah Singgah ini mudah-mudahan bisa trending nomor satu di Youtube Amin namun yang dibikin salvag juga persahabat ya dengan deskripsi di Leslar Entertainment Ini ada tentunya persahabat ya Kabar yang luar biasa juga nih, untuk warga Konoha Performance dari Lesti Keciora Dan untuk penulis lagu itu Fabio Acer persahabat Dan untuk production hostnya Leslar Entertainment produsernya itu Rizky Villar dan Lesti Wow Ternyata produsernya langsung dari Rizky Villar dan Bunda Lesti Kejora Makin bangga dengan idola kesayangan kita Mudah-mudahan karya-karyanya selalu diminati oleh banyak orang Ini wajib, wajib trending banget bersahabat Kemudian juga untuk berikutnya kita simak Ada potret kebersamaan Leslar bersama dokter Ini juga lagi ya, tentunya ramai diperbincangkan nih Banyak sekali tentunya tanggapan-tanggapan dari para netizen, para fans juga Apa mungkin Bunda Lesti tentunya mau punya baby kedua juga persahabat dia tentunya banyak sekali tanggapan seperti itu dan kita lihat begitu banyak juga nih komentar yang diberikan oleh para fans di unggahan ini Di diantaranya persahabat dari akun instagram It, si Caca mengatakan Mungkin lagi CKB takut geser pindah ke Bilar Aduh bikin galak banget di komentarnya. Ada juga tanggapan dari Akun Mawar Mau Mau mengatakan Jika ada yang punya pendapat atau menduga-duga Tolong simpan dalam hati Jangan sampai jadi masalah di belakangnya Bisa dong kita tahan jari-jari kita Tuh diingetin ya untuk semuanya persahabat sahabat Bila mana ada yang punya pendapat Menduga-duga, tolong disimpan dalam hati ya. Jangan sampai jadi masalah di belakangnya. Kemudian juga, bersahabat, ada tanggapan dari Moms.Alance mengatakan Masya Allah suka banget kalau lihat mereka foto tersenyum sumringah, sehat dan selalu happy terus, serta doa yang terbaik buat kalian bertiga. Amin. Doakan saja yang terbaik ya. Semoga ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari Leslar Family. Kemudian juga untuk berikutnya, bersahabat, kita cek di storynya Bang Jake Raju. Ini menginformasikan juga persahabat bakal di-up nanti bedroom Lesti dan Rizky Bilar Seperti ini ya tentunya villa yang ada di Bali Siapa penasaran bedroom Lesti Rizky Bilar nanti sore akan di-up Nih persahabat nanti sore akan di-up oleh Bang Zek Raj Ini bedroom Bunda Lesti dan Papa Bilar Pokoknya kita doakan yang terbaik. Semoga apapun yang dilakukan oleh Leslar selalu dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Hanya mendoakan yang terbaik, dan pasti hanya selalu menunggu kejutan, selalu menantikan cidukan, Kabar baik dari Leslar tetap stay tune terus di channel Diva TV, yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Leslie dan Bilar. Tentunya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.